สวัสดีค่ะโน้ตเทียร์นะคะ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 Oke lanjut ke presiden yang keempat ya <Sekas> Oke lanjut ke presiden Oke lanjut ke yang kelima ya Oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam ya Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketujuh Oke lanjut ke presiden yang ke-8. <Susuk> Oke lanjut ke presiden yang kesembilan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 Oke, lanjut ke episode yang ke-14. Oke, lanjut ke presiden yang ke-15. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17 Oke yang ke-17 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke 18 ya eh? oke okay, lanjut ke presiden yang ke sembilan belas oke lanjut ke presiden yang ke terakhir yaitu ke dua ya Oke, okay, jadi mungkin segitu aja hai, ada 20 buat kalian hai, ya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,